The Penthouse Season 2 Episode 13 Final Episode. Episode 13 The Penthouse dimulai dengan scene Oh Yu-hee yang berjalan di jembatan. Ia berdiri di pinggir jembatan seolah-olah akan bunuh diri, namun tiba-tiba kereta lewat. Scene berganti pada kantor kepolisian Gangnam yang menerima telepon dari seseorang. Selanjutnya terlihat Oh Yoon hee yang menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Ia berkata kalau ia telah membunuh seseorang. Scene kembali berganti pada Sang Ah dan Kyu Jin yang sedang melakukan fitting baju. Kyu Jin telah menentukan nama apartemen mereka yang baru di Chonsou District, namanya adalah Zeus Palace. Mereka kemudian memilih warna untuk pakaian Kyu Jin. Tiba-tiba Kang Mari datang dan mengatakan, pilihan warna Sang Ah tidak cocok dengan Kyu Jin. Sang Ah kemudian mengatakan jika Kyu Jin sangat tampan bak seorang pangeran. Kang Mari kemudian tertawa keras. Kyu Jin yang sedikit kesal kemudian bertanya, Kenapa Kang Mari mengikutinya sampai ke toko pakaian itu? Kang Mari kemudian mengatakan jika ia datang untuk membeli pakaian buat suaminya yang akan segera datang ke Korea. Tiba-tiba asisten Kiujin datang dan mengatakan jika pembangunan distrik Chonso dibatalkan. Kemudian muncul berita di TV yang mengatakan jika Jung Do-man telah mengundurkan diri dari jabatannya dan memanipulasi harga properti di distrik Chonso. Lebih lanjut kementerian mengumumkan jika distrik Chonso akan digunakan sebagai tempat pembuangan sampah. Selanjutnya terlihat Ki Ujin, Kang Mari, dan Guru Ma yang mengunjungi kantor properti Tuan Huang. Mereka menuntut Tuan Huang karena merasa kesal dan ditipu. Tiba-tiba wartawan datang dan meminta keterangan dari Ki Ujin, namun Ki Ujin berusaha lari hingga terjatuh. Selanjutnya terlihat Ki Ujin, Sang Ah, dan Min Hyuk, dan kabur membawa uang dalam koper. Di lobi juga terlihat Kang Mari beserta Jenny yang pergi membawa koper. Tiba-tiba polisi datang menghentikan langkah mereka. Polisi kemudian menangkap Kang Mari, Sang Ah, dan Kyu Jin terkait pembunuhan Min Sol Ah. Polisi lanjut berkata jika kasusnya kembali dibuka setelah pembunuhnya mengakui semua perbuatannya. Mereka semuanya kemudian diborgol dan dibawa pergi. Sementara itu di kantor polisi, Oh Yun Hee bertemu dengan Logan. Logan berkata jika ia membawa seseorang yang sangat ingin menemui Oh Yun Hee. Di luar kantor polisi, terlihat Suryon bersama dengan Baerona. Oh Yun Hee yang melihat dari jendela, terkejut melihat Bae Rona masih hidup dan dibawa oleh Suryon. Logan memberitahu Oh yun hee jika Suryon telah menyelamatkan Bae Rona. Sim kemudian memperlihatkan kilas balik ketika Joe dan T membunuh Bae Rona. kemudian dokter membawa mayat Rona masuk ke dalam mobil kremasi. Di sana ternyata telah ada Suryon dan berbagai perlengkapan medis untuk merawat Rona. Dokter kemudian memberikan CPR pada Rona, namun tidak berhasil. Melihat hal itu, Sim Suryon tidak menyerah dan mencobanya lagi, sampai akhirnya denyut jantung Rona kembali. Dan Bae Rona kembali bernafas. Bae Rona kemudian dirawat di rumah sakit oleh Sim Suryon. Beberapa hari setelahnya Bae Rona tersadar dari koma dan berhasil mengenali Sim Suryon. Sim Suryon sangat bahagia karena hal itu. Lanjut Logan bercerita jika Suryon mempertaruhkan hidupnya untuk menyelamatkan Bae Rona. Oh Hyun Hee yang mendengar semua itu menangis bahagia namun Oh Yoon Hee kemudian mengatakan jika dia tidak bisa menemui Rona saat ini karena ia masih merasa bersalah. Lanjut ia berkata jika dengan melihat Rona hidup saja sudah membuatnya bahagia dan bersyukur. Sementara itu Ki Ujin dan Sang Ah sedang dimintai keterangan terkait kasus Min Sol Ah. Selanjutnya giliran Kang Mari yang dimintai keterangan, sementara Ki Ujin dan Sang Ah ditahan. Polisi mengatakan jika mereka mendapat keterangan dari penghuni Hera Palace jika waktu itu ada pembersihan air mancur mendadak. Apakah itu waktu mereka memindahkan mayat Min Sol Ah? Polisi lanjut mengatakan jika Oh Yun Hee yang telah memberi keterangan terkait hal itu. Kang Mari sangat terkejut mendengar hal itu. Di sisi lain Oh Yun Hee menemui Con soo Jin dan mengatakan jika ia melihat semua hal yang mereka lakukan pada malam itu di air mancur. Con soo Jin bertanya, bukankah waktu itu Oh Yun Hee mabuk dan tidak mengingat apapun? Oh Yun Hee lanjut berkata jika dia mengingat semuanya dengan jelas. Chon So Jin mengatakan jika Min Sol Ah melakukan bunuh diri karena dibuang oleh ibu kandungnya. Oh Hyun Hee lalu berkata jika dialah yang membunuh Min Sol Ah sebenarnya. Chon So Jin terkejut dan bertanya apakah Suryon tahu. Oh Hyun Hee mengatakan jika Suryon tahu semuanya, hal itu membuat Chon So Jin tambah terkejut. Sin kemudian pindah pada Jo dan Tae yang sedang menikmati makanannya dan terlihat sangat kelaparan. Suryon kemudian masuk dan meminta maaf karena mengganggu waktu makannya mendengar suara Suryon Jo Dan;te langsung terkejut Suryon kemudian bertanya bagaimana perasaan Jo Dan;te setelah tahu jika dia membunuh Naegio dengan tangannya sendiri Jo Dan;te sangat kesal dan berteriak lalu memastikan bahwa itu SIM suryon. SIM Suryon kemudian mengatakan jika dia mengetahui semua hal tentang Naegio dan apa yang dilakukan Jo Dan;te dari 2 tahun lalu. Jo Dan;te lalu berkata Bagaimana mungkin ia tidak mengenali SIM Suryon dan berpikir jika itu Naegio. Suryon kemudian berkata jika dia mendapat banyak informasi tentang Naegyo di Thailand. Lanjut, ia berkata jika selama 2 tahun ia hidup sebagai Naegyo. Dan pada akhirnya memberanikan diri mengambil resiko untuk balas dendam pada Joe Dante. Sim Suryon mengatakan jika Joe Dante adalah awal kesengsaraannya, mulai dari ayah Sol Ah yang dibunuh olehnya, kemudian Min Sol Ah yang didorongnya, sampai akhirnya Naegyo yang dibunuh olehnya sendiri, serta Baerona yang tak bersalah juga ia bunuh. Ternyata pembicaraan mereka didengarkan oleh polisi, Logan dan Jung Do Man. Lanjut Suryon berkata jika Na Egyo telah mengkhianati Jo dan bertahun-tahun lalu. Dan mengatakan jika Na Egyo telah jatuh cinta dengan Jung Do Man. Jo dan Tae tidak mempercayai hal itu dan mengatakan jika hanya dia pria yang Na Egyo cintai. Selanjutnya terdengar suara Jung Do Man dari mikrofon yang bertanya kenapa ia membunuhnya. Jung Do Man kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Joe Dante terkejut melihat Jung Doman ada di sana. Joe Dante, tanpa basa-basi, meminta Jung Doman untuk mengeluarkan Joe Dante dari sana. Jung Doman kemudian bertanya, "Kenapa ia harus melakukan hal itu?" Jung Doman lanjut berkata, "Jika ia dan Naegyo memang saling mencintai." Joe Dante, yang kesal, berniat menyerang Jung Doman, namun Jung Doman menepisnya dan melempari Joe Dante dengan mangkok. Jung Doman kemudian mendekati Joe Dante dan berkata bahwa ia tidak percaya dengan segala hal yang dilakukannya. Jo Dante masih bisa makan dan hidup. Jo Dante kembali melawan, namun Jung Doman kemudian mencekik Jo Dante. Jung Doman lanjut berkata jika membunuh Naegio adalah dosa terbesar Jo Dante karena Naegio selalu merasa kasihan padanya. Jo Dante kemudian didorong dan jatuh di pojokan. Sim Suryon berkata jika semua yang Jo Dante miliki semuanya telah menjadi miliknya dan tidak menyisakan apapun untuknya yang akan membusuk di penjara. Jung Doman berkata akan melakukan apapun untuk menghukum Jo Dante karena itu loyalitasnya pada Naegio. Sim Suryon dan Jung Doman kemudian meninggalkan Jo Dante sendirian. Tak lama setelahnya, giliran Logan yang menyerang Jo Dante dengan sebutan Mr. Beck. Logan lanjut berkata jika Naegio ternyata benar kalau Jo Dante punya nama asli. Jo Dante sangat marah dan menggedor kaca dan meminta Logan untuk masuk. Namun Logan berkata jika ia tidak punya waktu karena akan pergi ke Amerika. Logan juga mengatakan jika orang tuanya telah diinvestigasi oleh polisi, sehingga Joe Dante tidak punya harapan pada orang tua Logan. Logan juga akan memastikan untuk mengungkap semua hal yang Joe Dante lakukan, lalu pergi. Joe Dante yang putus asa kemudian terduduk lemas dan mengingat ketika Naegio membuat tato kupu-kupu itu 25 tahun lalu. Naegio berkata jika ia membuat tato itu untuk membedakan dirinya dengan Sim Suryon. Ia memilih kupu-kupu yang melambangkan kehidupan baru yang lebih indah. Joe Dante lalu berjanji, ia akan membuat hidup Egyo seperti Sim Suryon dan membuatnya jadi wanita paling bahagia di dunia. Joe Dante juga memintanya menunggu lebih lama lagi, karena jika ia menggunakan nama Sim Suryon akan membuat mereka sangat kaya dan tidak kehabisan uang. Joe Dante lanjut berkata ia akan membangun rumah, gedung dan Joe Dante Village di atas tanah tempat ibunya meninggal. Joe Dante juga mengatakan jika mereka akan memiliki anak dan tinggal di rumah yang mewah dan tertinggi di Korea. Nah Naegyo sangat senang mendengar hal itu. Jo dan yang menyadari jika ia memang benar-benar telah membunuh Naegyo, menangis dengan keras menyesali perbuatannya. Scene selanjutnya memperlihatkan Eunbyul yang gelisah di rumahnya, memikirkan ibunya yang tidak mau menemuinya. Ia kemudian memutuskan untuk menemui ibunya sendiri. Ia berjalan keluar kamarnya mengendap-endap agar Nona Jin tidak mengetahuinya. Ia kemudian berlarian di lobi penthouse, dan berhenti ketika ada orang yang memanggilnya. Ternyata yang memanggilnya adalah Bae Rona. Ha Engbyul sangat terkejut melihat Bae Rona yang masih hidup. Bae Rona kemudian berkata jika Engbiul pasti berharap jika Rona mati, dan meminta maaf karena dia masih hidup dan muncul seperti itu. Lanjut Rona bertanya kenapa ia mencoba membunuh Rona. Eng Byul dengan ketakutan mengatakan jika ia tidak melakukan hal itu. Rona lanjut berkata, jika ia merasa kasihan pada ayahnya yang menanggung semua perbuatan Eng Byul. Dan berkata jika ha Ang akan dihukum juga karena perbuatannya. Ang kemudian menangis dan berteriak menyuruh Rona pergi. Setelahnya Eng Byul lari terbirit-birit ke rumahnya. Sok kemudian mengajak Rona kembali ke rumah sakit untuk memulihkan keadaannya. Di rumah Eunbyul terlihat Nona Jin yang telah menunggu Eunbyul dengan tatapan sombong seolah-olah ia ratu di rumah itu. Eunbyul kemudian datang dengan ketakutan. Nona Jin memarahi Eunbyul karena keluar tanpa memberitahunya. Eunbyul kemudian memeluk Nona Jin dan berkata jika ia sangat takut. Eunbyul meminta Nona Jin membawanya kemana saja asal tidak di tempat itu. Nona Jin yang mendengar itu langsung memanfaatkan kesempatan untuk membawa Eunbyul pergi. Ia juga meminta Eun untuk memanggilnya sebagai ibu. Sin selanjutnya memperlihatkan Chonsô so Jin yang dikunjungi oleh Sim Suryon. Ketika polisi pergi, Chonsô so Jin langsung berusaha menyerang Suryon, namun berhasil ditepis oleh Suryon. Chonsô so Jin kemudian bertanya, "Apa sebenarnya kesalahannya pada Suryon?" Ia tidak membunuh Sol Ah tapi Oh Yun Hee yang melakukannya. Kemudian Jo Dante, Sim Suryon bisa memilikinya lagi karena ia sangat menyesal mencintai Jo Dante. Sim Suryon kemudian berkata, jika Chon Sojin tidak pantas dimaafkan dalam situasi seperti itu. Chon Sojin lanjut berkata jika dia tidak akan memohon untuk minta maaf pada Suryon. Suryon yang kesal kemudian mendorong Sojin lagi ke tembok dan berkata jika Sojin tidak perlu melakukan apapun, karena ia akan memastikan bahwa Sojin menerima hukuman dari perbuatannya, lalu melemparnya ke lantai. Sim Suryon kemudian meninggalkan Chon Sojin yang ngomel sendirian. Chon Sojin Jin tetap mengatakan jika dirinya tak bersalah, karena semua hal yang ia lakukan untuk kebaikan putrinya. Sin berganti pada dua bulan kemudian di sauna Kang Mari, yang terdapat tulisan dijual segera dengan harga 1,2 juta dolar. Sementara itu di sekolah beberapa siswa-siswi melihat tumpukan barang, dan mengambil sebuah foto dan menirukan gayanya. Guru Ma kemudian datang dan bertanya apa yang mereka lakukan. Anak-anak itu lalu pergi ke dalam kantor Chon Sojin. Jin. Sementara itu, di kantor Joe Dante terlihat ruangan telah berantakan dan hancur. Foto Lee Kyu Jin di rumahnya juga telah dicoret-coret oleh orang. Sementara di rumah Chong So Jin, semua barang ditutup kain putih yang menandakan hak dan nona Jin telah pergi. Selanjutnya, terlihat Joe Dante yang telah memakai baju tahanan turun dari bas dan dikerumuni oleh wartawan. Joe Dante tetap mengatakan jika dirinya tak bersalah sedikit pun dari semua kasus yang menjeratnya. Selanjutnya terlihat barisan tahanan mulai dari Joe Dante hingga Oh Yun-Hee -hi yang digiring oleh polisi memasuki ruang pengadilan. Sim Suryon tetap mengawasi semuanya dari belakang. Di barisan penonton di belakang tahanan, terlihat semua keluarga tahanan menyaksikan dan menonton sidang. Bae Rona menatap tajam ke arah Joe Dante. Sidang dimulai dan saksi pertama adalah Sim Suryon. Semua tahanan berusaha menyerang Sim Suryon, namun dihalangi oleh petugas. Sim Suryon kemudian membenarkan pernyataan Jaksa yang mengatakan bahwa Sim Suryon melihat Oh yoon Hee yang mendorong Min Solah Ah atas permintaan Oh yoon Hee lewat sebuah kertas yang diberikan pada Logan. Sim Suryon lanjut berkata jika Oh yoon Hee mendorong Sol Ah dari lantai 47 dan dia melihatnya dengan jelas. Tahanan yang lain kemudian satu persatu memojokkan Oh yoon Hee atas apa yang dilakukannya. Jo dan Tae kemudian berkata jika mereka tidak pernah memindahkan mayat Min Sol Ah dan menuduh Oh Yun Hee hanya menjebak mereka semua. Kyu Jin lalu meminta bukti yang menunjukkan bahwa mereka memindahkan mayat Min Sol Ah. Selanjutnya Chon Jin, Sang Ah, dan Kang Mari yang mengaku tidak melakukan apapun. Jaksa kemudian memasukkan video mereka semua yang mengakui kejahatannya sebagai bukti. Pengacara Kyu Jin menolak bukti itu. Namun akhirnya diterima, semuanya terkejut termasuk Yujin yang mendengar itu. Selanjutnya diputar video ketika mereka semua dalam bas yang terbakar dan mengakui perbuatan mereka pada Min Sol Ah. Mereka mengakui jika mereka memindahkan mayat Min Sol Ah dan mengikuti semua perintah Joe Dante. Mereka juga membeberkan bagaimana mereka memindahkan mayat tersebut dalam video itu. Joe Dante lalu mengatakan jika itu pengakuan yang tidak sah karena dilakukan dalam tekanan. Chonso Jin lalu menunjuk Sim Suryon sebagai orang yang menjebak mereka. Ha Yun Chul kemudian berkata jika itu bukan pengakuan palsu dan mengatakan semua hal itu benar. Ha Yun Chul berdiri dan mengaku jika malam itu mereka memindahkan mayat Min Sol Ah ke Bosuk Village untuk memalsukan kematiannya. Ia juga mengatakan bahwa mereka melakukan itu karena khawatir pada anak mereka yang akan dituduh melakukan itu. Ia juga mengatakan bahwa Min Sol Ah dikurung di mekanik room, namun mereka tidak membantunya sedikitpun. Setelah mendengar pengakuan itu, Ki Ujin sangat marah pada hayun Chul. Persidangan pun menjadi kacau. Selanjutnya terlihat sin ketika Kang Mari, Sang Ah, dan Chon Jin membersihkan darah Min-sol Ah di air mancur. Selanjutnya Kang Mari dijatuhi hukuman satu tahun 6 bulan penjara. Sang Ah dijatuhi hukuman satu tahun 6 bulan penjara. Chon Jin dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. hayun Chul dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Lee Ki Ujin dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Lalu Jo Dante dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara. Kiujin, Kang Mari, Sang Ah, Jo Dante dan, Tae dan Chon so Jin juga telah mengacaukan persidangan, dan hakim mengetok palu. Setelah itu hakim meninggalkan ruang sidang. Kang Mari, Chon so Ji dan Kiujin menyerang Jo Dante dan memintanya untuk menanggung semua itu. Ruang sidang menjadi sangat kacau oleh kelakuan mereka semua. Tiga ratu juga tidak mau membantu Kang Mari dalam hal ini, karena apa yang telah Kang Mari lakukan selama ini. Tiga ratu kemudian berkata bahwa ia akan merawat Jenny sementara Min Hyuk yang namanya terus dipanggil merasa sangat malu dan jijik Sojin menanyakan engbil pada ibunya dan Soyang namun mereka tidak memberikan jawaban pasti dan pergi. SIM suryon memandangi Sojin yang terlihat mengkhawatirkan putrinya Bae Rona menangis melihat ibunya yang dibawa pergi sementara yun Chul memandangi Rona dan menyesal setelah mengetahui itu anaknya. Oh Hyun berusaha tersenyum kepada Bae Rona dan Suryon ketika dibawa pergi oleh polisi. Selanjutnya terlihat Con so jin yang mengatakan jika Jo dan Tae adalah pria yang paling buruk dalam hidupnya. Jo dan Tae kemudian berkata jika itu salah Sojin karena datang padanya dan berkata kalau Sojin mencintainya. Jo dan Tae berkata jika ia tidak pernah sedikit si pun mencintai Sojin. Mereka berdua beradu mulut sepanjang jalan menuju tahanan namun dihentikan oleh Sokyung yang mengatakan jika ia merasa sedih karena tidak akan melihat adegan itu lagi. Jo Dante kemudian berkata, "Kenapa butuh waktu lama buat Sokyung untuk mengunjungi ayahnya?" Sokhun kemudian berkata, "Jika Jo Dante telah membunuh dua wanita yang melahirkan dan membesarkannya dan mereka tidak bisa memaafkan Jo Dante." Jo Dante mengatakan, "Jika dia iblis, maka mereka adalah anak-anak iblis." Lanjut ia mengatakan kalau Jo Dante tidak akan mendukung mereka dan memberikan mereka sepeser uang pun. Sokyung mengatakan jika Jo Dante tidak memiliki uang sedikit pun sekarang dan penthouse juga adalah milik Suryon. Mendengar itu Jo Dante sangat kesal. Polisi kemudian membawanya pergi. Sokyung lanjut mengatakan jika Sojin telah dipecat sebagai direktur. Sokyung lanjut mengancam Sojin dengan kematian ayah Sojin. Sojin sangat khawatir mendengar ucapan Sokyung. Selanjutnya di luar gedung, Oh Yun-Hee diserbu oleh wartawan yang mewawancarainya terkait kasus pembunuhan itu. Sin kemudian memperlihatkan saat Oh Yun-Hee mengakui perbuatannya di persidangan. Setelah itu Sim Suryon berdiri dan menceritakan bahwa memang Oh Yun-Hee yang membunuh Sol ah, tapi dia jugalah yang menjaga Sol ah selama ini dan melindunginya dari kekerasan yang terjadi padanya, karena hal itu Sim Suryon sebagai ibu dari Sol ah, telah memaafkannya. Mendengar hal itu Oh Yun-Hee menangis. Setelahnya Hakim memutuskan untuk menghukum Oh yun Hee tiga tahun penjara. Sin kemudian kembali pada Oh yun Hee yang masih dikerumuni wartawan, Kyu Jin, Sang Ah, dan Kang Mari juga diikuti oleh wartawan. Mereka semua kemudian masuk ke dalam bis dan dibawa ke penjara. Selanjutnya terlihat banyak pembantu yang membawa koper memasuki Hera Palace, dan diikuti oleh Sim Suryon di belakangnya. Selanjutnya terlihat Sim Suryon memasuki Geria Tawang dan disambut oleh pembantunya. Ia melempar semua baju dan foto Jo Dante, menghancurkan dan merusak semua barang-barang milik Jo Dante. Ia kemudian masuk ke ruang rahasia Jo Dante dan merusak semua barang yang ada di sana. Ia juga menebas foto pernikahan Jo Dante dan Sojin dengan pedang. Dan tersenyum puas setelahnya, kemudian ia mengganti foto itu dengan foto patung Dewa Hera. Sementara itu di sisi lain terlihat Bae sedang dibantu oleh Sok Hun dan Sok merapikan rumahnya. Di luar rumah Rona terlihat Min Hyuk dan Jenny yang melempari rumah itu dengan tepung. Sok dan Sok keluar dan bertanya apa yang mereka lakukan. Min Hyuk dan Jenny sangat kesal pada Rona, dan mengatakan jika Rona akan menanggung semua hal yang telah terjadi pada mereka. Rona mengatakan jika ia tidak takut pada apapun yang akan mereka perbuat. Jenny juga mengatakan jika ayahnya tidak akan membiarkan semua itu terjadi. Min Hyuk melanjutkan jika ayah Jenny sangat menakutkan seok yang kesal mendorong Min Hyuk dan menyuruhnya untuk mengkhawatirkan hidupnya saja, karena jika ayah Jenny kembali, ia akan menghukum Min Hyuk dan seok dulu atas apa yang mereka lakukan pada Jenny sebelumnya. Sokhun kemudian meminta Rona untuk masuk, sementara seok dan Sokhun mengusir Jenny dan Min Hyuk. Selanjutnya terlihat Suryon, seok dan Sokhun mengunjungi makam Egyo. Suryon mengatakan jika Egyo adalah ibu kandung dari mereka, Suryon mengatakan jika Na Egyo adalah wanita yang kuat dan sangat keren. Sokyung mengatakan jika itu bohong, karena ia tidak pernah mengunjungi mereka sekalipun. Suryon lanjut berkata jika ia akan menjelaskan semuanya nanti. Sohun lalu bertanya, di mana makam Min -sol Ah karena ia mau mengunjunginya. Suryon lalu tersenyum mendengar hal itu. Sementar itu di makam Min -sol Ah terlihat Baerona yang sedang mengunjunginya membawakan bunga dan tropi festival Chong Ah. Baerona mengatakan jika tropi itu adalah milik Min Sol Ah, dan mengucapkan selamat karena Min Sol Ah telah memenangkan tropi itu. Sementara itu di penjara Joe Dante terlihat sedang berolahraga menggunakan galon, ada salah satu polisi yang memberikan sesuatu padanya. Ia juga memberikan sebuah koran pada Joe Dante. Joe Dante lalu melihat koran itu dan melihat tanda yang mengatakan Logan Lee. Keluar sembilan hari lagi, Joe Dante kemudian tertawa melihat hal itu. Selanjutnya terlihat ayah Yo Jenny telah bebas dari penjara. Ia langsung menelpon Jenny dan mengatakan jika ia telah tiba di Korea. Ia kemudian mengatakan jika ia akan tiba di rumah. Di depan ayah Jenny terlihat sekretaris Jo dan T yang telah menunggunya dan siap menerima perintah. Sementara itu di pesawat terlihat Logan Lee dan seseorang di sebelahnya. Orang itu bertanya apakah Logan Lee akan melamar seseorang. Logan Lee kemudian menoleh dan berkata iya. Orang itu kemudian berkata jika Logan Lee telah membuat keputusan tepat, dan cincinnya terlihat bagus. Logan Lee berterima kasih. Orang itu lanjut berkata jika ia senang bisa kali ke Korea, terutama karena ia akan bertemu kawan lamanya. Logan terkejut dan menoleh orang itu. Orang itu lanjut mengatakan jika ia senang karena masih hidup dan bertemu Mr. Beck lagi. Selanjutnya terlihat Logan yang telah sampai di bandara dan menelpon Sim Suryon. Ia mengatakan jika ia telah tiba di bandara. Logan kemudian berkata jika ia ingin bertemu dan mengatakan sesuatu. Suryon mengatakan ia dan memintanya bertemu di Giacomo. Selanjutnya di Giacomo terlihat Suryon sedang gelisah dan bahagia mendengar telepon dari Logan yang mengatakan jika ia telah sampai. Logan mengatakan jika ia ada di parkiran dan meminta Suryon keluar. Suryon kemudian mengambil bunga dan berjalan keluar. Pria tadi yang bersama Logan di pesawat, meminta izin untuk merokok sebentar dan meninggalkan sebuah tas coklat di kursi belakang. Dengan tatapan aneh orang itu lalu pergi dan melewati seorang pemulung yang menatapnya. Logan di dalam mobil mengambil cincin yang akan dia gunakan untuk melamar Suryon. Ia melihat pemulung tadi mendekati mobilnya dan menaruh gerobaknya di sebelah mobil Logan. Sementara di dalam Suryon bertabrakan dengan seorang pria, dan membuat bunganya jatuh, Pria itu meminta maaf dan Suryon mengambil bunganya lagi lalu pergi. Pria itu ternyata ayah Yeojeni. Ketika melihat Suryon keluar, Logan langsung turun dan mengambil sesuatu di kursi belakang, tanpa memperhatikan gerobak itu. Pemulung tadi berjalan berpapasan dengan sim Suryon. Pemulung itu menatap Suryon dengan tatapan aneh. Ketika melewati sim Suryon pemulung itu berbalik arah dan mengangkat tangan dengan menatap ke arah Logan. Raut muka Logan seketika berubah menjadi panik. Ternyata ada sebuah bom yang siap meledak dalam waktu 5 detik. Logan memperhatikan tas coklat milik temannya. Seketika mobil Logan meledak dan terbakar, ledakan besar terjadi dan membuat Sim suryon terkejut dan terjatuh. Sementara Sim suryon fokus pada ledakan itu, pemulung itu berdiri dan melihat ledakan itu juga. Suryon menangis melihat hal itu. The Penthouse Season 2 berakhir pada episode 13 ini.